Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini kita akan jalan-jalan ke objek wisata Danau Aur Yang ada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumberharto, Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan Dan kita masih ada di Indonesia Kita akan jingok pesona dari Danau Aur ini Sekaligus mengulik apa sejarah di balik kawasan nan indah ini Sebelum kita lanjut, Cak biasa. Tolong didukung dulu channel Mang Dayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Wong Palembang ada di Pangkus, Syariat Adi Jonjong. Objek wisata Danau Aur ialah objek wisata kebanggaan dari masyarakat Musi Rawas. Objek wisata Danau Aur ini dikato kebaru. Tapi walaupun baru, popularitasnya tinggi. Kalau Sabtu Minggu, nian yang datang pacar ribuan uang. Untuk datang ke Danau Aur ini mudah, apalagi lokasinya di pinggir jalan raya. Penjalanan menuju Danau Aung itu sekitar 45 menit sampai 1 jam dari Lubuk Linggau kalau kita pakai mobil. Saat data ke Danau Au, Mang Dayat barang rombongan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Pas sampai, kami disajikan dengan pemandangan danau yang luas membentang, dan skip danau dan juga pepohonan yang lemaknya kau dipandang. Keunikan di danau ini, kita bisa makan sambil menikmati danau dengan naik kapal. Awalnya mengdayat kiro, kapal-kapal ini tercogok baik di tepi danau. tahunya pajak berjalan, saya nikmat, mian. makan, ngopi, sambil berkeliling di danau. Kapalnya bisa ke kebesar, yang medayat naik ini tiga lantai. Paca nyanyi-nyanyi pulo, keren, mian. sungi musib baik, dak kate kapal wisata cak ini. Di sini ado banyak lagi kapalnya, keren pokoknya. Danau aur berasal dari kato danau dan juga aur. Danau kita tahulah ya, apa itu danau. Nah kalau aur, ini adalah sebutan lain yang berarti adalah buluh atau bambu. Jadi danau aur ini bisa diartikan adalah danau bambu. Yang mungkin di sini banyak bambu. Karena pada saat Mang Daya datang ke sini, tidak terjenguk banyak bambu di kawasan ini. Bisa jadi bambu ini diambil dari perspektif musirawas secara umum. Karena memang di musi awas ini banyak bambu Yang juga banyak dimanfaat ke masyarakat Baik itu sebagai peralatan Sampai sebagai senjata. Sebelum menjadi danau Dia adalah irigasi yang meluber Ceritanya Nah lama-kelamaan Karena tidak bisa dipakai Karena ya, dia, ya. dia menjadi seperti ya, uh, lama, danau Gendangan ya. air yang abang banyak Seperti danau banyak. Ya. Nah, hmm. ininya, Karena uh, pemandangan di sekitar Lokasi Danau Aur ini dikelilingi oleh bukit-bukit, bukit barisan, kemudian juga ada daerah persawahan dan juga ada uh, TNKS juga dan juga banyak ikan-ikannya juga yang alami dan unik-unik sehingga Danau Aur ini uh, lambat laun kita bisa jadikan destinasi wisata yang juga bisa menjadi andalan Kabupaten Misrawas. Danau Aur ialah danau yang indah nan luas. Selain itu, danau aur ini juga banyak iwaknya. Awalnya, danau aur ini difungsi ke sebagai sumber daya banyu untuk irigasi di persawahan di Kabupaten Musi Rawas. Saluran irigasinya cukup luas, sampai ke wilayah kecamatan Tugu Tugumulyo, kecamatan Purwodadi, kecamatan Sumber Harto, dan juga kecamatan Megang Sakti. Kabupaten Musi Rawas ini memang persawahannya luas nian. Persawahan yang luas ini diawali dengan adanya program transmigrasi pada masa Belanda pada tahun 1937. Awalnya dihadiri 100 wong yang berasal dari Jogja, Jawa Timur, dan juga Solo. Saat awal kedatangan, Kecamatan Sumber Harto lokasi danau Aur ini belum ada. Awal kedatangan transmigrasi pertama mendiami kawasan Tugu Mulyo. Sampai tahun 1950-an, Desa Sumber Harto ini masih sepi. Awalnya cuma ada di dusun. Yang masa ini masih dipimpin oleh seorang pesirah, kemudian gindo untuk memimpin desa, dan Punggawo untuk memimpin dusun. Pada awalnya terbentuk sumber Harto ini yaitu dikaru kebannya biaya pemerintah untuk membuka lahan bagi wong-wong yang bertransmigrasi ke Sumatera Selatan dan juga banyak biaya pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai penduduk yang bertransmigrasi ke Sumatera Selatan ini. Itulah sebabnya ngapo Dijuk Nammo Sumber Harto dan Dijuk Nammo tersebut juga hasil kesepakatan dari masyarakat dan juga musyawarah dengan pemerintah yang akhirnya diresmikelah dengan nama Sumber Harto. Yang kemudian, tahun 2006 menjadi nama kecamatan Sumber Harto, yang menjadi wilayah administratif danau saat ini. Dengan kita mengetahui sejarah dari suatu wilayah apalagi kawasan ini menjadi objek wisata akan memperkaya narasi kita dan juga identitas dari objek wisata ini. Pecah halnya danauor ini yang artinya lebih terkait dengan persawahan dan juga terkait dengan hasil pangan. Sebagai contoh untuk membangun identitas misalnya kita kemas dengan menjual oleh-oleh beras yang merupakan hasil bumi dari kawasan ini. Kemudian juga nyedio ke makanan khas dengan menyebutkan narasi bahwa yang bahan bakunya hasil dari bumi setempat. Ataupun membangun miniatur persawahan dan juga wong-wongan sawah yang temanya membawa wisatawan kembali ke alam. Mungkin suasana persawahannya memang harus dibangun lagi. Bisa juga dibangun villa vila di tengah persawahan namun pemandangannya tetap danau. Yang menurut Mang Dayak ini akan menjadi identitas kuat Untuk mengembangkan objek wisata danau aur ini yang insya Allah akan mendunia Akhirnya kita mengakhiri perjalanan kita hari ini Dengan Menikmati kawasan Danau Aur yang mempesona. Sampai jumpa di next. Hmm? Dan selanjutnya. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mangce Bicek senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Bicek bermanfaat.